Empat Manfaat Bulu Kemaluan Untuk Kesehatan Organ Intim Wanita. Pertama, mengurangi gesekan. Healthline menjelaskan bahwa kulit di sekitar organ intim lebih sensitif jika dibandingkan dengan bagian tubuh yang lainnya. Bulu kemaluan kemudian bertugas untuk melindungi kulit yang sensitif ini dari gesekan, baik karena aktivitas. Sehari-hari atau karena aktivitas seksual, kulit di sekitar organ intim yang tidak terlindungi dari, bulu kemaluan akan bergesekan dengan pakaian atau kulit, pasangan, sehingga bisa menyebabkan iritasi atau ruang. Kedua, melindungi dari bakteri dan patogen lain. Melansir Health Shots, bulu kemaluan bertugas untuk melindungi organ intim dari bakteri dan infeksi jamur dengan menyaring partikel asing. Hals lain menambahkan bahwa folikel bulu kemaluan memproduksi sebum yang akan mencegah bakteri untuk berkembang biak. Bulu kemaluan akan mencegah infeksi, seperti selulitis yang merupakan infeksi karena bakteri, infeksi menular seksual, infeksi saluran kemih, vaginitis, infeksi jamur. Ketiga, menyalurkan feromon. Hals menyebutkan bahwa folikel bulu Kemaluan memiliki banyak kelenjar keringat, apokrin yang akan menstimulasi hormon seksual dan mengeluarkan feromon. Feromon sendiri dijelaskan sebagai zat kimia, tubuh yang akan menarik bagi pasangan secara seksual. Feromon juga dijelaskan oleh self sebagai zat yang baru bisa diproduksi ketika seseorang matang secara seksual. Dengan kata lain, tumbuhnya bulu kemaluan bisa menjadi tanda bahwa seseorang memasuki masa pubertas dan mampu menghasilkan keturunan. Keempat, memberikan rasa hangat. Sama seperti rambut di bagian tubuh yang lainnya, bulu kemaluan berfungsi untuk memberikan rasa hangat pada organ intim seperti rambut pada bagian tubuh lainnya. Flau menyebutkan bahwa bulu kemaluan akan menjaga temperatur yang optimal untuk organ intim Ketika udara terlalu panas atau terlalu dingin dengan temperatur yang tepat, mikroflora vagina bisa hidup dengan normal sehingga organ intim tetap terjaga kesehatannya.